Hey, yo what geng balik lagi di channel gua, Detektif Slot ya. Si Penyelidik Slot gas hari ini Oke di hari ini gue bawa peralatan 236 ribu 2, 236 ribu guys ya Dan Langsung saja kita gaskan ke TKP nya guys ya. Kita olah-olah TKP hari ini Oke di sini gue mau informasikan Kalau gua main di jam 10 malam guys ya Kenapa di jam 10 malam Ya karena gua dapat informasi dari grup telegram guys ya Uh, bahwasanya hari ini jam 10 malam masih gacor gacornya guys ya seperti biasa ya dan seperti kemarin juga jam 10 malam hari ini juga jam 10 malam guys ya memang cenderung di jam 10 malam gacor guys ya Oh ya di sini gua mau kasih tahu kalau kalian mau join di grup telegram gua silahkan ya linknya ada di kolom komentar gua uh, kenapa gua uh, mau kalian juga join di sini karena di sini uh, grup telegramnya ada updatean pola satu kali 24 jam guys ya jadi mudah-mudahan pola yang disajikan atau informasi apapun yang disajikan di grup tersebut ya bermanfaat buat kalian semua guys Oke okay, mantap langsung dikasih skechersnya guys ya Kita dapat skechers gratis di sini ya Seperti sering gue bilang kalau skechers gratis itu sama dengan profit guys ya Kenapa ya dimana kalau skechers mau dapat skechers itu biasanya kita buy guys ya Kalau ya, jadi kali ini kita nggak buy spin langsung dikasih skechers gratis ya Jadi berapapun yang, yang kemenangannya yaitu hitungnya profit guys ya Nah gue yakin kalian udah tahu lah udah paham lah soal itu Oke ini mudah-mudahan di skacer satu ini bisa tembus sampai jutaan rupiah guys ya Karena memang <coughs> uh, gue main di situs paling gacor nih guys ya di saya dimana situs retro 777 guys ya Oke mata ini perkaliannya mantap banget dan tambelnya juga bagus guys ya Langsung jabra jabrak di dalam langsung ini guys ya Dikasih sensasional 576 ribu gila gila gila gila ya Memang Retro 77 gak 777 ini guys ya tujuhnya tiga kali guys ya maaf ini gue hampir salah tadi ya Retro 777 memang paling the best guys ya ini situs hmm, Situs paling the best ya guys ya top one ini ya oke okay, mantap dikasih lagi tambahan 5 spin gratis ya Memang ini memang the best ini ya memang gak pernah ngecewain guys ini ya Oke okay, ini masih ada 11 spin lagi ya mudah-mudahan dengan 11 spin ini bisa bawa juga oke okay, mantep banjir banget perkaliannya coy kali enam, kali dua, kali dua. Okay, tapi tambelnya kecil guys sayang banget ya tapi nggak apa-apa. masih ada 9 spin ya jangan pesimis Oke okay. ini gua mau curhat sedikit nih ya kalau kemarin itu teman gua menang ya menang sampai 22 jutaan guys ya Oke mantap, tembus sampai 20 jutaan itu guys ya, sekitar 22 kalau nggak salah ingat gue guys, nah, langsung langsung beli motor deh guys ya, waduh waduh, gue minta pola kagak dibagi, mah dia guys ya, memang kampret juga tuh orang kayak gitu ya. kalau dia tolongin biasa guys ya, manusia kan kalau ditolong tolong lupa diri guys ya, tapi udah biasalah kalau nggak gitu ya, bukan manusia namanya guys ya, <laughs> oke lah. Tapi gue, hmm, gue yakin dengan Pola racikan gua gue Pola rakitan gue bisa Bisa tembus lebih banyak lagi guys ya kayak Waktu itu gue pernah menang sampai 33 juta guys ya Waduh waduh Itu duit langsung gue Foya-foya guys ya Duit-duit ya, kayak gini Harus harus dinikmatilah ya Cara orang menikmati duit ya Masing-masing berbeda guys Oke ini pengalih kita 29 kali Sisa spin 23 ya tiga lagi nih tiga kali Spin lagi nih Oke okay, ini mantap banget udah sampai tembus sampai kian guys Aduh ini gue penasaran bisa tembus berapa banyak nih Oke okay, oke okay, mantap dikasih lagi sensasional ini tembus 600.000 mantap mantap mantap mantap waduh waduh koinnya enak banget bunyi koinnya enak banget ya kalau bunyi, bunyi koin sensasional itu ciri khasnya guys ada ciri khasnya ya Enak banget di telinga, sopan di telinga. Oke, okay, mantap nih sampai tembus 2 juta ini coy, coy, coy, mantap banget ini coy. Ya memang Raki gue selalu bikin gacor. Ya, jadi buat kalian semua yang mau ikutin pola gue silakan, yang gak mau juga nggak apa-apa ya, gue nggak pernah maksa ya. Tapi kalau buat kalian mau buat kalian yang mau ingin silahkan siapkan kertas dan pulpen kalian ya atau terserah kalian gimana kalian nyata polanya. ya Jangan di skip-skip, takutnya kalian kelewatan satu pola aja jadi polanya tidak bekerja dengan baik ya. Oke. Okay. Wuh gila tumbuh sampai 2 jutaan coy oke gas lagi ya kayaknya gue mau gali sedikit lagi nih dan mungkin ini bakal jadi spin terakhir gue guys Jadi ya. 20 kali aja ya ya di 20 kali aja deh waduh waduh oh ya bakal semua lagi nonton ya Uh, thank you banget sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like-nya guys ya komen atau share sebanyak-banyaknya temannya yang sekiranya mania Semoga kayak gua juga guys ya Dibantu subscribe dan jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif saya ya karena gue selalu olah-olah TKP ya Gue selalu rajin olah-olah TKP Bagi-bagi pola buat penonton-penonton saat -penonton sejati gue uh, Penonton sejati gue guys ya Jadi kalau kalian mau request juga silahkan ya Ya karena kalian para-para bosku juga ya kalau, -kalau mau Riko silakan nanti gue coba turutin ya oke okay. ya udah profit kayak gini enaknya caw aja ini langsung guys ya takutnya disedot lebih banyak guys ya nanti terdeteksi akun kita ini uh, udah menang kayak gini ya takutnya disedot nih ya atau ini kakeknya berubah pikiran udah kasih 2 juta berubah pikirnya ditarik lagi sama dia ya kan oke okay. ini kayaknya habisin kok mau caw aja deh ya ada ini sejauh ini belum belum ada tanda-tanda meledak lagi nih guys ya belum ada tanda-tanda meledak lagi guys ya oke oke kali dua aduh cuma segini guys oke lah gua mau caw ya langsung wedi aja thank you bakal semua sudah nonton benar-benar rezeki besar selalu mendampingi kalian guys sekian olahan TKPR ini Adios